Halo guys, selamat pagi atau malam atau siang, haha. Berjumpa lagi dengan Mas Yas Studio. Kali ini Mas Yas akan memberikan suatu tips dan trik cara membuat akun Google atau Gmail. Nah, dalam membuatnya ini Mas Yas pakai laptop atau komputer. Nah, untuk membuatnya kita bisa buka web browser terserah mau pakai Google Chrome ataupun Firefox, Internet Explorer dan lain sebagainya. Nah, di sini masih hasil pakai yang terpotong. Oke, di sini gmail.com kita tunggu kemudian karena kita membuat klik add another account kemudian pilih create account kalau bahasa indonesia itu buat akun nah berhubung ini pakainya bahasa indonesia. nah. Di sini ada dua pilihan, yang pertama for myself, yang kedua to manage my business. masnya sarankan pilih saja yang for myself. Setelah itu, nah di sini ada fitur kita disuruh untuk mengisi nama depan, nama belakang, nama akunnya, dan juga passwordnya. Kita kasih saja. Sesuai keinginan, kemudian ini nama akunnya. Biasanya itu di sini, Google memberikan saran nama. Nama akun, nah, jika mau bisa ikuti saran tersebut. Kalau tidak, bisa ngetik sendiri seperti ini kemudian klik password untuk passwordnya itu minimal 8 karakter dimana itu kombinasi dari kata-kata maksud saya huruf kemudian angka atau juga simbol Masih, masnya seketik dulu misalkan seperti ini Jika sudah, klik next. Nah, di sini kita disuruh verifikasi nomor HP. Nah, silakan aja diisi. Kadangkala -kadang di yang bagian fitur ini kita bisa melewatinya, tapi di sini tidak bisa, Mas. Ya. kita klik nomornya kita ketik maksud saya kemudian klik next kita tunggu verifikasi dari google kita cek S.M. dapat SMS atau belum? Kalaupun belum dikirim-kirim, kalian bisa ini, pakai call instead. Nah, Oke, okay, ternyata sudah dapat balasan kita. Tik sandinya. Klik verify oke okay, ini apaikan dulu nggak apa-apa kemudian isikan kelahirannya kemudian untuk centernya bisa pilih female male render not say custom nah bisa pilih sesuaikan dengan kondisi kalian ya kalau alat kelaminnya ada dua saya nggak tahu itu pakai yang mana karena saya cowok berarti saya pilih mail, kemudian klik next. Nah, skip aja kalau mau bisa. Yes, I am in. Kalau nggak mau ya tadi klik back. Nah, kemudian klik agree. Kita tunggu saja prosesnya. Ya, ditunggu, sabar. Sambil menunggu kalian mungkin bisa browsing lainnya apa gitu misalnya. Nah, ternyata sudah terjadi. Oke, ternyata sudah selesai membuatnya. pandanya selesai yaitu dapat kiriman dari Google. Kita klik dari tim komunitas google nah ini isinya hey mas just yes, welcome to google your new account comes with access to google products apps and services here are a few tips to get you started nah ini panjangnya sudah selesai nah jika sudah selesai ya sudah berarti sudah bisa digunakan mau buat akun youtube dan lain sebagainya bisa Demikian tutorial kali ini tips dan trik cara membuat akun Gmail atau akun Google via laptop atau komputer. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau terkait tips dan trik tutorial dan lain sebagainya, maka jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Masya Studio ini. Oke, okay, sekian dari Mas Yas, sampai jumpa di video berikutnya.